Merujuk hasil dari Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar, TBS, Sawit Provinsi Sumatera Utara, Sumut, untuk periode 17 hingga 23 Agustus 2022, telah menyepakati harga sawit umur 10-20 tahun naik Rp92,22 per kilo menjadi Rp2,458,48 per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Sumut berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Sumatera Utara, sawit umur 3 tahun RP1, 912, 22 per kilo, sawit umur 4 tahun rp 2.090, 37 per kilo, sawit umur 5 tahun rp 2.203, 99 per kilo sawit umur 6 tahun rp 265 83 per kilo sawit umur 7 tahun rp 2289 46 perkg sawit umur 8 tahun rp2 347 44 perkg Sementara sawit umur 9 tahun RP2, 394, 33 per kilo dan sawit umur Oktober 20 tahun RP2, 458, 48 per kilo. Sawit umur 21 tahun RP2, 452, 58 per kilo, dan sawit umur 22 tahun RP2, 418, 04 per kilo, sawit umur 23 tahun RP2, 392, 38 per kilo, sawit umur 24 tahun RP2, 307, 50 per kilo, dan sawit umur 25 tahun RP2, 231, 51 per kilo. Dimana harga minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan RP10, 966, 04 per kilo, dan harga kernel RP5, 603, 06 per kilo dengan indeks K90, 00%. Sekian harga sawit untuk tanggal 19 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.